Pikiran dipersiapkan, ini medan perang Sedia payung sebelum hujan Taukah medan perang rohani sesungguhnya itu adalah, oh, adalah pikiran kita? Mengasihi Tuhan dengan akal budi itu bukan hanya memuji menyembah Tetapi mempertimbangkan, ada timbangan di hati dan cermin jiwa Ngomong sama diri sendiri, bicara begini Kalau saya ya, bilang sama diri sendiri Philip Mantova, ini godaanmu yang sering terjadi sejak masa mudamu Kalau sampai kamu berkata iya saya mulai tulis seperti mencatat konba. Satu, ini akan terjadi. Dua, tiga, empat, dan seterusnya. Itu menjadikan pegangan buat saya. Saya harap Anda juga punya catatan seperti itu. Bukan catatan konba namanya. Catatan konsekuensi dosa. Yang begitu dekat di hati Anda seringkali. Ayat 7. Jika lo Tuhan berkenan pada jalan seorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Luar biasa.